Harus kembali. Halo, halo <laughs> cerita malam lagi sama saya, Jawabannya di Diftira. Selamat datang di channel cerita penghujung malam. Ah, Oke, okay. kali ini kita ada di salah satu lokasi di sebuah tempat yang apa ya? Menurut masyarakat menyenangkan. Menyenangkan. Kita <laughs> pun datang ke sini menyenangkan. <laughs> kita bakal nyoba nyari sesuatu di sini dan kebetulan ada narasumber yang dihadirkan. Narasumber ah. yang dihadirkan ada narasumber yang mungkin bakal banyak banget cerita dulunya di sini seperti apa lalu ada sosok ya betul ya hmm. ada sosok dan katanya banyak ya banyak betul kang ya? banyak, pelajar langsung, Panggil aja orangnya langsung nah nanti dia bakal banyak cerita sama kita dan teman-teman semua di sini apa yang sebetulnya terjadi di sini dan mungkin ada sosok apa aja sih yang mungkin banyak menurut banget ya menurut, menurut di mitosnya masyarakat, di masyarakat jadi. dan warga setempat itu sering ya sering sering banget kejadian atau misalkan eh, ada sesuatulah pokoknya yang menarik untuk diceritakan nih Oke okay? kita di sini ada Kang Wahyu ada Nah usah silahkan datang okay. nah sini aja Oke okay, jadi silahkan perkenalkan diri saya bilang, masyarakat asli dari daerah sini. Nanti, ini bakal jadi sumber kita buat ngobrol-ngobrol dan cerita. Nah, ceritanya nanti dulu. Nah, kita bakal nyari satu spot di mana dipercaya sama masyarakat setempat. Itu, kalau bisa, kita bilang paling menarik lah, Oke, karena mungkin banyak banget ceritanya ya di spot itu. Nah, bisa dijelang Icon, ya? Yang iconic-nya di sini ada sebuah pohon atau? Gitu? harusnya ya, nah, Ada satu pohon yang itu eh, seru buat dibahas nanti, oke. Okay? Sebelum kita ke spot untuk ngobrol-ngobrol, kita bakal sedikit keliling dulu di lokasi sini. Yuk, ayo, ayo. ayo. kita jalan. <laughs> nanti kita nah. ngobrol sama Kang Ayu, bisa kita jalan-jalan <laughs> aja. Ya. Jalan. Nah, ayo. Bersarang oh, iya. tanggung jawaban. Nah, <tuh> ya tadi sih ada, ada pohon bambu itu, ya, dari padanya, itu. tuh. Dari tadi udah lama pohon bambunya sih. <tuh> nah, ya. nah, itu sih, kan mitosnya pohon bambu itu. Hah? Di sini dulu. Jangan <tuh> kumpulan. <tuh> <di situ>. nah, <tuh> ada yang lain sih. Ya, nah, kan, kan mitosnya di pohon bambu itu banyak. Allah, ya, ya, ada sesuatu. <laughs> nah sekarang, kalau misalkan, biasanya kan orang-orang kalau mengkaitkan ada rumpun bambu, itu atau pohon-pohon bambu, apalagi bambu kuning, itu biasanya sok ayamai, suka ada aja yang katanya ikut, apa, ikut tinggal di situ, atau misalkan ada yang nongkrong di situ. Nah untuk di sini sendiri kayak gimana kan? Kira-kira, kan ini ada pohon bambunya lumayan. Hmm saya suaranya di Jeroak sih, ada di Jeroak. Pohon bambu di sini sih, saya bilang agak sedikit kurang ya. Uh -huh. Tapi emang ada ada juga sih. Ada juga. Kita eh, kan mengatakan, kan kebun. Oh iya, kebun. Walaupun bisa dibilang ya, agak sedikit angker juga sih. Tossin hmm. hmm. apa? Ya toss. Ya kalau sih biasanya kan kalau di sini bisa ada neng sekreti ya. Oh. Mungkin tidak pada tahu mungkin. Hmm. Neng sekreti. Nah, setelah kebun itu ada spot yang perlu kami Oke. Okay. Oke. Okay. Ada Neneng Ada mau diketik. Wow. UAP gitu. Kalau misalkan dari visualnya Tengah. atau dari bentuknya putih kayak hey. hey, gimana sih? Mau titik-titik kan gitu ya, ada juga hmm. titik di mana? Oke, jangan. mungkin kalau orang yang bisa mungkin bisa lihat hmm. Tapi emang dari kalau daerah sini sih jam mulai dari maghrib, hmm. udah sepi kan? Oh, okay. Dari mulai maghrib sudah ya, sepi, karena mungkin memang banyak juga cerita ya? ya hmm. Sedihkan kayak gitu kan. Nah, tapi sebilang. kan tempatnya kan udah terpengkalai, gitu, Pak. Tepengkalai. Hmm, tepeng udah lama berarti nggak pernah hmm. dimanfaatkan juga? Iya kan salah satu bangunnya kan rumah ini baru dibangun sekitar 3 tahun ke belakang. Hmm. Cuman nggak lama, seperti kayak gini kan? Oh. Nggak bisa diteruskan mungkin karena ada sesuatu. Ya, ya. Ya gedung kayak gedung, ada bangunan ini tadinya mau dibangun dijadiin rumah tinggal, rumah gitu kan, ada oh, iya, iya. mau bikin kolam ada rumah tapi ternyata mungkin ada sosok-sosok tertentu yang akhirnya ini bangunan nggak jadi diterusin. Nah, oke okay, mau lanjut aja, lanjut, yuk kita ya. lagi kita aja langsung. enggak tadi uh, ada sesuatu yang menarik jadi di di rumah itu di depan rumah bisa dilihat boleh deh siap ini dikronya kemana lainnya kemana ip-nya ini yang sententu boleh di situ deh nah, di disini Tadi dari, dari, dari awal kesini ada sosok yang nongol-nongol sih gitu. Memang bentuknya abstrak Bentuknya abstrak <tuh> Jadi ee, Panjang <tuh> Gak jelas panjang Bentuknya panjang Si kepalanya Kayaknya sosoknya cowok sih gitu, gitu. Warnanya coklat Tapi gak jelas Bang tadi ngobrol sama Oki, dikonfirmasi sama Oki uh. dimana kita Ada satu sosok yang mungkin tadi, tadi Joy cerita sih sebelumnya Cuma saya nggak terlalu fokus juga hmm. Karena keliling-keliling cuma pas tadi ngobrol-ngobrol uh, Ada yang nungguin Ada yang nungguin dan memang Ya Penampakannya kayak tadi Agak lumayan tinggi juga sih seginian hmm. Itu gundul bondo, terus kuros dan apa ya? saya cuma tahu itu aja sih sebenarnya, memang nggak terlalu nggak terlalu dicari juga, nggak terlalu detail juga karena memang cuma saya aja di situ dan ya udah gitu, cuma gitu aja sih sebenarnya nggak terlalu dalam. itu pernah lihat nggak sih sosoknya? cerita-cerita nggak? kau oh, lihat sosok to sih bisa dibilang ini kau ini kau ini kelebatan kandungan. Oke. Ya, tapi ya. sih kalau di sini sih eh, saya kan bisa dibilang kan ada kakek dan. Mana cerita kalau di tanah ini tuh ada pohon namanya Pohon Mucchi atau Pomomo. Itu entah siapa kita enggak tahu seperti apa hmm. cuma bisa dibilang yang saya denger kan di depan di sini tuh yang aja, apa uh -huh. namanya aja tuh. Beda dengan yang pohon rambutan emas okay. sama pohon yang ada sebelah sana itu kan. jadi uh -huh. ini lapang ini iya, memang ada tutorial iya, ada tutorial kalau ya, oh, nah, saya dapet ya iya, ini namanya itu dari atas kalau nama nggak nah, tadi kan sudah sebutin namanya iya oh, mungkin dari nama, nama itu bisa ya. di di ubat-ubat nah, tapi ya. nanti, paling nanti saya coba dulu deh nanti Oke, saya ya. coba, mungkin bisa bisa ngobrol, apakah betul sosok yang tadi Kang Wahyu bilang hmm. atau misalkan mereka, eh, dia ini sosok yang lain okay. nah, kan harus konfirmasi dulu, biar ya. Valid. Okay, Tanya so. biar akurat. Kita aja. Kita Jadi kita mau jalan langsung apa aja? Kita mau langsung ke spot utama aja neng. Kita ada okay. satu spot. Ini ada pohon beringin, gitu. Sudah berapa tahun nih? Oh iya, orang su. Bisa bilang lebih dari. Sudah eh. berapa tahun? tahun. Ya. udah ada. Oke. Kayaknya oh, okay. itu masih bening gitu. Gak sekarang Ada pohon dari zaman sosok-sosok lagi. Sosok. Dari zaman kakeknya Kang Wahyu ini masih kecil itu udah ada pohon, sudah Jadi adik. Karena pohon juga ya usianya kan lumayan ya hmm. sampai ratusan tahun gitu dan kebetulan tadi cerita juga dari kakeknya Kang Wahyu aja pohonnya sudah ada. Nah, terus ini yang menarik adalah warga juga semua eh, sering cerita ada sesuatu di situ dan. Untuk lebih jelasnya nanti kita langsung ke lokasi aja kita lihat dan kita gali lagi cerita lebih dalam. Yuk kita langsung ke lokasi. Oh, kan. <laughs> yang, yang tadi ini dapet ya kamera sudi kamera sudi oke okay, siap kasih yuk nah jadi lokasinya kita lihat ini pohonnya nah jadi lokasi yang tadi kita bicarakan itu ini pohon ini udah udah lama banget umurnya itu lebih dari umur, kakeknya kawah ini, nah, mitosnya nih yang paling ramai dibicarakan di awal ini apakah sudah benar aja, benar aja lah. Oke. Oke suaranya di atas hmm. nah ini tuh kalau dilihat ada jaringan beri juga kan so, hmm. pohon itu pohon dari kebun oke oke itu di sekitar kan dari permukaan ke bawah mungkin ke bintang hmm. bukit bintang dari gunung okay. nah kan ke daerah kita okay. ini kita itu abang sini kan sebenarnya karena sekarang juga ada pohon geringin juga pohon okay. hmm. kan? ya, ya, ya, ya. hmm. jadi bisa dibilang ya, dari warga itu Okay. Oh iya Dan setiap malam-malam tertentu, -malam itu oh, sih udah jarang ya mm -hmm. Itu awal dulu sempet kayak ada Data kencangan ya. Oh oke okay. Bicara ya. Ya, ya Dan ini pun sempat kan ada banjir bandang lah kan? maksudnya mm -hmm. Di tahun 2014 atau 2015 yang mm -hmm. besar Tapi lapang tadi emang terus juga Sampai kesempatan oh, iya. iya. iya. warga pun kena ah. Ada rumah-rumah yang ikut lanjut juga yeah. iya. Tapi yang bikin ini, ini pohon ini, kalau ini pohon tengah, hmm. ini bisa kena semua. Kan? Tapi kalau pohon ini putuh, jadi masih ketahan. Oke. Okay. Okay. Hmm. Jadi ikut mengamankan juga ya? Bisa gitu, ya. Ikut mengamankan warga lah ya? Jadi ya. biar efeknya nggak hmm. terlalu fatal. Iya, gitu. tapi ada mitos juga sih, Pak. Karena ada orang dikaren. Karena hmm. sih mencari sesuatu. Untuk melihat, Pak. benar lah ya? Barang-barang ya, ya. susah gitu. Ya ada meja juga di sini. ternyata kalau emang sesuatu ya bisa dibilang tumbal juga. Oh oke. Iya. Sampai minta tumbal juga. Oh, okay. minta tumbal juga. Oh. Ya. Boleh deh, dicoba dibendah nih sebetulnya apa? Tapi kalau misalkan tadi yang kang Wahyu bilang uh, jalur ya, sih? ya Itu bisa dibilang macam portal, ya? Portal. Tapi... Port. Kalau misalkan emang, misalkan tadi Kang Lahyu bilang memang terkoneksi memang ada sih ya. namanya jalur gaib gitu ya nggak hmm. dipungkiri kalau misalkan memang hal-hal begini itu ada jadi kalau misalkan dari satu titik ketemu titik lain, ketemu titik lain itu bisa banget hmm. bisa banget terjadi apalagi kalau misalkan ya kalau misalkan orang umum bilang ya ah hanya sekedar kebetulan aja misalkan ada pohon, pohon, pohon ya. tapi di di sudut pandang tertentu itu bisa menjadi sebuah media Gimana caranya teman-teman yang makhluk astral ini mereka punya jalur tersendiri hmm. itu sebabnya kenapa kadang suka ada cerita bahwa Oh kalau misalkan ada pohon misalnya dikeramatkan hmm. susah ditebang tiba-tiba ada apa hmm. atau misalkan nanti warga suka kena imbasnya kadang hmm. suka yang indikator paling cepat biasanya suka ada kesurupan ya, ya. kalau enggak kesurupan masal ya. kalau yang lebih parahnya biasanya suka ada kecelakaan hmm. nah itu misalkan itu salah satu indikator atau misalkan e, mereka menyampaikan pesan lewat hal-hal seperti itu jadi kalau misalkan memang harus ditarik saya juga baru dengar barusan hmm. ternyata emang ada pohon di sini, ada pohon. Terus tadi loncat ke mana ya? Lebih ya, ke dan lain lain itu? Prosesnya bisa Pusatnya ke berarti memang. Kita memang terkoneksi juga sih. Untuk saya pribadi, nggak nggak ngegali lebih dalam. Sekarang butuh proses lumayan. Karena ya nggak se-instan bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak luar biasa sih apalagi banyak banget yang sudah pernah datang kang. Hmm. sudah pernah datang sampai tadi ada yang mau ngambil sesuatu gitu ya mau narik sesuatu di sini luar biasa tapi ada pesan-pesan nih ada tadi setelah ditangkap dari omongan kawannya tadi ya ada pesan yang menarik jadi Kenapa pohon-pohon besar -pohon seperti ini, terus kayak oh. kemarin di apa tambang batu ya, yeah. kan itu tidak boleh sampai hancur. ternyata yeah. nah, tadi saat dapat cerita dari Kang Wahyu, kalau kita ngomongin secara logis ya, logisnya itu ini bisa membantu hmm. tempat penduduk atau masyarakat hmm. dari dari bencana yang apa ya, yeah. yang benar-benar fatal gitu apa? Bisa ya kalau memang ini sampai dihancurkan gitu ya hmm. efeknya nanti kena keluarga juga sih sebetulnya hmm. jadi dari kemarin di nyambung juga ya, ya? Nyambung. dari kemarin yang di batu remplek gitu kan? ah. oh disebut ya? <laughs> <laughs> dari kemarin ditambang penambahan batu gitu terus sekarang ngomongin masalah pohon, kan, ya kurang lebih fungsinya itu ya agar tidak terjadi bencana untuk masyarakat juga sih. Jadi ya. apa? Tempat-tempat yang seperti itu harus dijaga. Alam itu harus dijaga itu sih pesannya ya sih. Betul betul, betul, betul, betul. Itu aja sih. Itu aja. Makanya sih ceritanya begitu luar biasa juga yang sama. Oh. Karena dekat permukiman warga juga. Yeah. Biasanya kan langsung di. Saya mikirnya kalau dengan dekat permukiman warga ada ada pohon atau ada apa biasanya kan langsung sekali ditatain terus. Kan, sudah oh udah kakain aja, atau misalkan, hmm. ya, Yang kita biar oh, kan Suaranya gedein Kayak ada so kan. gitu kan, kan ah. yang ngagut, Dia belum Tiba -tiba. Nah, sendiri, oh, yang yang oh. itu, tiba-tiba naik sendiri, Itu, boleh kan oh. bayi atau bukan anak kecil, kan dulu, di sini kan, ada akarnya, kan juga dulu, kan sekarang ya mungkin dia sedikit. Inilah, kan. ya sedikit ini lah kan dari tadi sih saya sih <laughs> saya nih, dari awal dari awal kesini sih hmm. dari awal turun ke tempat ini kangen-kangen -taran kayak dari kayak ada yang komik gitu. ya. kayak gitu yang megah nafas nafasnya gitu nggak apa? saya ngosong-zul ya saya nggak <laughs> ya, ya, ya. ya. bilang itu dipegang sepandir ya, gitu ya cuma menyampaikan aja, oke oke, kalian itu sambung cerita aja, boleh boleh, itu ya kita nanti sambung cerita, ya, karena tempatnya menyenangkan seperti ini, gitu. tempatnya menyenangkan jadi ya ini kita sharing sharing cerita lah sama kalian gitu ya, mau, dan pesannya juga ya tadi kalau alam itu harus dijaga. Jangan sembarangan dirusak, karena itu akan mempengaruhi kepada uh, masyarakatnya juga. dua juga sih? Jadi gak hmm. sih? aja. gak terima kasih gak sih? Tinggi gak sih? Tinggi gak sih? Tinggi gak sih? Tinggi gak sih? Tinggi terima kasih Tinggi gak sih? Tinggi gak sih? Tinggi gak sih? Tinggi gak sih? Tinggi gak sih? Tinggi Di hm ini ternyata ini istana, istana. Terbangin sebelah sini, sekarang lagi juga yang jaganya dua, emang. Dan dalam misalnya tuh ramai bang. Ada macam-macam lah ya sih. Tadi sini cuma cari informasi aja. Terus, bermaksud itu, kalau <SILENCIO> mana yang jaga juga. Itu pun seringnya dulu, waktu musim Kota-kota, atau jarang. <SILENCIO> anaknya datangnya, datang nyarat. <tuk> sampai bawa kopi, bawa Sisa apa gitu, kayak gitu nggak boleh ya. Yang lainnya lagi loh, manusia itu minta, malah bukan nggak <tuk> keseluruhan tapi sebagian manusia itu situ menjadikan ya. tempat ini, <tuk> menjadikan tempat ini untuk minta nomor telepon lah apa lagi, gitu, ya. karena sesungguhnya sendiri menghiraukan Hal itu gitu, justru di, dipergunakan sama makhluk yang negatif. Jadi tempat tersebut ini negatif, gitu. <tuh>, ada aja. Jaganya sosoknya gede. Dapat Ternyata Kita nggak jadi, uh. <air> jadi closing. Kita nggak jadi nah, closing. Coba deh, <insects> kalian harus bisa nantuin ini kan ini background ya. Kalian tuh tempatnya di mana kan ini. sini. Nah, Baliknya Biar background <sinto> dapat kan tahu sendiri. <sinto> Kita nggak jadi closing. Lanjut lagi, <laughs> kita gak jadi closing lanjut lagi Kang, bentar nya ini mah nah, saya cerita kena, nah. ee... Udah, yuk geser liput oh, sana Rosok diatur dulu kamera Rame, rame, rame Udah, segera boleh lanjut <tuk> Udah lighting, diem aja Apa? Kau geser? Udah dapet langsung? Udah? Yuk Nanti diracik, wayne, uh, iya. diracik lagi, Di kita, gak jadi kita jadi tanan, <tuk> tan -tanan tanan nggak jadi closing. Kita jadi closing. Kanan, kanan, Kanan, saya, <tuk> Lain apa? Coba, <tukária> <awareness> oui, dua, satu <tuk> <.LAUGHSirement> action. Kita nggak jadi closing. Kita nggak jadi closing. Tadi sebetulnya pas kita keliling-keliling, sebetulnya apa ya? Saya ngerasanya enjoy di sini enak biasa gitu nya. Tapi setelah tadi Kang Wahyu cerita, saya penasaran sama pohon yang ada di sini. Sini kan betul. -betul. Saya eh, saya nyoba istilah nama sesadu, ngetok gitu ya. Hmm. Saya nyoba ngetok tadi. Eh, sebelumnya nggak tahu kalau misalkan di balik pohon ini itu ada istana betul. betul istana. Ada istana. Bukan dibalik sih tapi lebih ke dimensi ya, belakang dimensi yang lainnya ya bukan berarti saya so soal soal gimana tadi nyebain masuk ternyata ketemu gerbang nah, langsung konfirmasi Kang Wahyu langsung konfirmasi, oh ternyata saya baru nyampe gerbangnya, itu ternyata gede dalamnya. Luar biasa, besar. Dan saya yang <tuh> yang tadi saya bilang, kok saya enjoy di sini, kok saya enak di sini, ternyata memang mungkin sosok penghuninya itu nggak seliar yang di alam luas. Kenapa? Oh ternyata memang di sini karena lingkungan masyarakatnya juga eh, apa ya, sudah terbiasa dengan lingkungan masyarakat di sini, jadi mereka juga nggak macem-macem ya, Kang. Nggak, nggak se ekstrim itulah ya, lebih beradab lah gitu. Tadi juga tadi nggak ada yang jaga, katanya dua, ternyata masih stabil ngobrol nonton. Itu di atas gerbangnya ada yang terbang, itu cerita saya dulu, ada yang terbang, sosoknya perempuan. Terus ada sosok besar dua, saya mau konfirmasi dulu, Bu. Saya tadi ngeliat sosoknya, padanya tegak, Udah gini. Kayak Pak Ya. iya Seperti ya. itu bukan? <laughs> betul Oke <Okay. laughs> Ada dua sosok besar banget Itu luar biasa gede Kalau ngukur mungkin setinggi pohonnya hmm. Itu ya, betul. Ada gitu Di ya, balik betul, itu betul. ada lagi penjagaannya lagi Di balik gerbangnya <coughs> ada penjagaannya lagi Ada Ular ya, Karena kan kalau dilihat dari belakang itu kan dari kejauhan di Pohon itu itu kayak Oke berarti iya ya ya pasti gitu cocok cuman sampai sekarang kita belum tahu eh, yang istananya itu apa sih raja yeah. atau raja nya gitu yeah. ya betul tadi saya nyabain juga nggak boleh <gifat> diusir omfir omke nggak boleh sembarangan nggak boleh sembarangan kudo <gifat> itu proses yang panjang ya yeah. gitu cuma tadi sampai dalam saya cuma sampai ngelihat ada sosok itu ngingkarin istananya itu ada ular dua percaya atau enggak kepalanya ada tapi bukan kepala ular bukan kepala ular tapi badannya ular gede banget itu melingkari istananya, istananya. ada dua terus punya tangan itu aja saya baru sampai situ udah langsung dekat keluar lagi nggak mau masuk itu aja ternyata ya mungkin ada kecocokan lahirnya -lahir ya kayak itulah ceritanya, ternyata menyenangkan kalau dipelisik lebih dalam cuma mungkin tadi udah nggak boleh masuk lagi jadi ya saya tutup aja, saya kembali tapi bener karakter kawan-kawan, bener ya. ada sosok kerak juga ada sosok kerak, iya gitu udah. jangan, jangan malah itu kayak, kayak cerita si kemarin ya Tia ya. hmm. jangan nganggap bahwa kok oh, bisa sih banyak yang penghuni di sini padahal sebenarnya pohon gitu ya ternyata dimensinya berubah dimensinya lain ternyata setelah diperiksa lebih dalam <laughs> wow Jutaan orang tidak menyadari <laughs> ternyata luar biasa konservasi oh, <laughs> konservasi jadi memang benar seperti itu kalau misalkan teman-teman menganggapnya -teman aneh ya udah sih nggak apa-apa jadi cuma untuk beberapa orang yang mungkin bisa ngeliat dan percaya ya udah kalian tahu silahkan kalian tahu sendiri seperti apa bentuknya dan ternyata kehadiran sosok mereka yang yang kita bilang, oh ini lingkungan masyarakatnya padat kok Tapi hmm. ternyata ada sesuatu yang menarik untuk diceritain dan itu luar biasa Keren sekarang? Kita beneran klosen Kita beneran klose <laughs> Ya udah ya bener. Oke kalau gitu, terima kasih banyak, ini beneran Karena luar biasa, nanti untuk obrolan lebih dalam mungkin bisa Kita, kita malam Nah, Oke, ini mungkin kalau ada kesempatan lagi. Kita bakal sih lagi, kita ya, selagi, selagi. lagi lebih banyak. Pasti terima kasih banyak, Kang Wahyu. Terima kasih banyak, <laughs> udah jadi sumber, dan ternyata udah nganterin kita ke sesuatu yang menarik. Terus pantengin channel kita karena selalu ada cerita, karena kita tidak sendiri. Terima kasih banyak, bye bye. Terus <laughs> buat mikir tadi, lupa. <laughs>